Benggar, oli nenggar. Motor opo yang. <tuk tangan> gitu> Review Enak teman ya ini kamu mandi dia ada SPB Om ada SPB kia om SPB Iki Kati kocok Ada SPB Ada kan Ada bangun jar banyak aku kondi dia, kenapa aku video, tapi aku tak faham. Tapi, kenapa aku tak faham? Tapi, kenapa aku tak faham? Tapi, kenapa aku aku tak ini kabeh Mas Dodok. Ning aku Mas Dodok. Iya. Berarti saya ngawi pas aku ya? gas Mas ya aneh ya. cepet.